Halo Assalamualaikum Bosku Jumpa lagi dengan saya Arfan Maulana di Armaul Channel e, Bagaimana kabarnya teman-teman semua Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan Dan dilancarkan rezekinya ya Oke jadi di video kali ini Aku mau ngundi giveaway Giveaway yang kita mulai dari tanggal Berapa ya Tanggal 2 Juli Eh tanggal berapa Lupa aku pokoknya ini Oke nya udah berjalan sampai 10 hari kalau nggak salah seminggu lebih. Oke, okay, jadi kita langsung undi aja. Kita acak komentarnya. Jadi ini ini itu real dari sistem ya bosku. Jadi eh, pokoknya ini adil ya. Nggak nggak ada pilih-pilih, nggak -pilih, pilih kasih. Langsung di random dari sistemnya. Untuk syaratnya kemarin syaratnya itu kalian cuman like komentar sesuai isi video sama kasih nama Instagram kalian nanti semisal ada yang kena komentarnya yang tidak ada yang tidak memenuhi syarat mohon maaf ya kita nggak bisa milih e, komentar tersebut sebagai pemenang jadi mohon maaf banget selain e, pakai nama Instagram kalian juga bisa pakai nama Facebook kalian soalnya e, akhirat e, apa soalnya YouTube itu ketat ya kalau ada komentar yang ada titiknya atau nomor itu bisa kena dianggap spam sama youtube alhasil dihapus sama youtube terus komentar kalian gak ada nah untuk menyiasatinya salah satunya kalian bisa kasih nama facebook kalian oke langsung aja kita mulai eh, apa itu namanya pengundian pada hari ini semoga rezeki kalian ya sebelum kita, sebelum aku mulai start kalian bilang ucap bismillah ya biar uh, apa kalian menjadi pemenangnya oke okay. kalian aku hitung mundur tiga sampai satu kalian langsung uh, apa itu ucap bismillah semoga rezekimu ya oke okay. tiga Dua, satu Pemenangnya adalah Karina Putri Nur Hasanah Obat galau nih Yang tadinya sedih bisa langsung ketawa Melihat konten ini Tingkatkan Bang Arpan IG Karina Put, skor Putri 7 Oke Karina Putri Nur Hasanah Pemenang pertama ya nanti langsung aja kita apa hubungi IG-nya terus kita kirim kaosnya melalui CNT hari ini juga. Oke, sekarang kita lanjut pemenang berikutnya. Kalian jangan lupa bismillah. 3 2 1. Pemenangnya adalah Loh, Karina Putri lagi, guys. Jadi mohon maaf untuk Karina Putri, ini pemenangnya Kok bisa gini ya Jadi pemenangnya cuma dipilih satu Mohon maaf untuk Karina Putri Kita ganti Kita lanjut ke Komentar yang lainnya Jadi setiap pemenang cuma dapat satu Ini kok bisa gini ya Karina Putri lagi Oke kita lanjut ya Kalian bismillah 3 2 1 Pemenangnya adalah Pemenang kedua Janto Tur Lanjutkan part 2 Mantul nih Jan. Oke nanti kita langsung hubungi ke akun instagramnya Totur. Selamat Anda menang Selamat Anda berhak mendapatkan kaos Armaul Channel Satu piece ya Nanti uh, kita hubungi instagrammu Terus kita kirim kaosnya hari ini juga Oke kita lanjut Pemenang ketiga bismillah ya jangan lupa bismillah tiga dua satu pemenang ketiga adalah jatuh kepada Wibowo Heru Santi tahu kerupuk. total name Oh ternyata ini nggak ngasih nama Instagram bosku jadi mohon maaf buat Wibowo Heru Santi uh, belum bisa memenangkan giveaway ini soalnya nggak mencantumkan nama Instagram Jadi syaratnya itu kalian harus like Komen sesuai isi video Dan juga cantumin nama Instagram kalian Jika syarat uh, Ketika syarat itu nggak ada Mohon maaf tidak bisa memenangkan giveaway ini ya Mohon maaf banget Oke jadi kita lanjut uh, Ke komentar yang lainnya Untuk pemenang ketiga 3 2 1 Jangan lupa bismillah Pemenangnya ketiga adalah Panjul 002. Yuk trendingkan. Mohon maaf untuk Panjul 002. Ini juga nggak menyertakan nama Instagram atau Facebook. Jadi mohon maaf banget ya. Kamu gagal. Kita lanjut. Kita percepat ya waktunya. Takutnya nanti terlalu lama. Kita lanjut ke komentar yang lainnya untuk pemenang ketiga. Tiga. 2 1 pemenangnya jatuh kepada beritaki auto ngakak salut buat kakak semuanya oke buat beritaki berita anda skorki nanti eh, langsung saya hubungi selamat anda berhak memenangkan giveaway kali ini kita lanjut ke pemenang keempat ya bosku jadi ini terakhir, kalian jangan lupa bismillah, bismillah, bismillah terus pokoknya nanti kalau menang jangan uh, jangan lupa diakhiri Alhamdulillah oke, okay. kita lanjut pemenang terakhir langsung aja kita mulai 3, 2, 1 pemenang terakhir adalah oh ternyata komentar saya sendiri bosku jadi mohon maaf, ini kita ulangi lagi 3, 2, 1 Jatuh kepada Wibowo Heru Santi lagi Wah sebenarnya ini rezekimu bosku Tapi ternyata Kamu keluar dua kali loh Tapi kamu gak nyatain nama instagram kamu Jadi mohon maaf banget Kita ulangi lagi 3, 2, 1 Oh mohon maaf ini kena aku lagi Kok gini ya komentarnya berarti Randomnya bener-bener random ini guys jadi ada yang bisa kena double gitu Komentar saya aja bisa kena juga Oke lanjut aja 3, 2, 1 Pemenangnya terakhir adalah Dio Official Whisper Challenge Bareng bocil memang bikin ngakak Semoga channelnya makin berkembang Dan selalu menghibur Bang Dio underscore 243 Selamat buat Bang Dio underscore 243 Anda memenangkan giveaway pada video kali ini Mendapatkan satu piece kaos Nanti langsung aja kita hubungi ke instagramnya Dio underscore 243 Terus uh, Yang untuk pemenangnya Jangan lupa ya nanti di DM Kalian kasih uh, alamat rumah kalian yang lengkap RT RW sama nomor handphonenya ya Langsung kita kirim hari ini juga lewat CNT Oke gitu aja video kali ini Selamat buat kalian yang udah memenangkan giveaway pada kali ini. Uh, pada video kali ini, jika kalian uh, belum beruntung, kalian jangan kecewa ya. Kalian bisa uh, apa? coba di bulan depan atau bulan-bulan depannya nanti. Kalau kita ngatain giveaway lagi, uh, terima kasih buat kalian yang udah selalu support Armaul Channel dan selalu uh, hadir di setiap video barunya. Terima kasih banget, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Oke okay, gitu aja, see you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh